Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue ada juga welcome back to my channel di video kali ini gua bakalan membuat video ice breaking dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita uh, ice breaking kali ini mengandung teka-teki sederhana uh, jadi ini untuk berpikir banget atau bahkan bisa untuk work atau kerja sama tim uh, ice breaking ini bisa digunakan ketika ada sekelompok orang atau bahkan 10 orang untuk mereka yang berpikir atau untuk mereka yang kerja sama tim sebelum mereka berpikir atau berjasana tim, marilah simak video ini. Kita mulai ya. Jadi kita di sini bakalan ngelakuin s-breaking. kata jadi kita bakalan bermain s-breaking dengan teka-teki sederhana. Jadi kata kuncinya berpikirlah sebelum menjawab. Oke? Okay? Berpikirlah sebelum menjawab. Jadi kalau misalkan ini baju, ini mobil, ini Oke, okay, benar. Jadi, kata kuncinya udah tahu kan? Kata kuncinya berpikirlah sebelum menjawab. Oke, okay, lanjut. Uh, jadi, kita lanjut mobil, peta, motor. Oke, okay, benar. Uh, lanjut lagi, uh, kata kuncinya: Berpikirlah sebelum menjawab." Oke, okay. uh, udah rambut. air Oke okay, betul jadi udah paham belum sampai di sini Hah kalau udah paham udah paham Oke okay, kita lanjut lagi coba ya uh, kucing ayam anjing salah huh? salah salah berarti belum paham gimana sih gimana jadi kata kuncinya berpikirlah sebelum menjawab Oke okay? ya kita mulai lagi ya Oke ayam anjing putih Betul Oke kita ganti barang yang lain Kita ganti barang yang lain <tuh> Nih, ada tiga barang ya. Yang pertama mobil Yang kedua roda Yang ketiga Pusik Betul Paham? Kata kuncinya berpikirlah sebelum menjawab. Yang pertama, lampu. Yang kedua, rumah. Yang ketiga, apa? Pintu. Betul. Kenal aja, betul. Kenal. Hah? Kenapa? Gak paham? paham. Oke, kita coba lagi sampai paham pokoknya. HP casan yang ketiga, Pak. Power bank. Apa? Power bank. Enggak, enggak, aja tadi apa? Power bank. Salah. Oh, salah, oh belum paham. <laughs> ya, jawab-jawab aja gak apa-apa, sudah ya. Paham gak? Eh. Uh... paham. Jadi, intinya gini. Eh, uh, di sini tuh kita kan bermain air breaking. Kenapa bisa ada sal jawaban salah, ada jawaban benar? Iya Ketika saya menyebutkan ini ya. Ini pensil, pensil. Ini mobil, ya. mobil Terus ini apa? Ya. Nah, kadang kalau misalkan jawab langsung Itu kan tanpa berpikir Spontan kan? Spontan Makanya saya bilang salah Salah Karena apa? Kata kuncinya berpikirlah sebelum menjawab berpikir. Berpikir. Jadi kalau misalkan mikir dulu baru menjawab Itu makanya jawabannya benar Paham, paham nggak? Paham nggak? Coba lagi ya, produk mobil ini apa? apa coba apa ya Nah coba hah? Huh? E <laughs> kita yang lain Oke di sini kita bakalan bermain test briefing lagi. Jadi kata kuncinya darat, laut, udara. Undara. Oke, yang pertama darat, laut. Okay. darat laut udara oke okay. jadi ketika saya menyebutkan uh, salah satu kat, uh, kata kunci ini mm -hmm. Saya menyebutkan empat kategori dari salah satunya ini kategori hewan hewan ya, ya okay. saya menyebutkan hewan okay. uh, jadi okay. kata kuncinya adalah darat, darat laut udara oke okay. darat kucing anjing sapi Wow. Oke, okay. uh, Yang kuat aja ngomong ya Iya yeah, iya yeah, siap siap siap. Okay. Atas apa? Darat, laut, udara. Laut. Belut. Aduh. Ayo Paus. Lumba-lumba. Ah. Ikan padu. Okay, okay. Lanjut, kata kuncinya darat, laut udara. Udara oke, okay, okay, kita mulai lagi. Udara, orang, orang, oh orang gereja, gereja, orang gereja, orang gereja, orang gereja, Oke, garuda. Oke, Kata kuncinya apa? Darat, laut, udara. Okay. Jadi sekarang harus menyebutkan lima hewan. Oh. Uh, hewan. Lima hewan. Ketika saya menyebutkan uh, kata kunci ini, okay. dari salah satunya. Ya, yeah. uh, udara. Oh. Eh. Uh. Nggak oh <laughs> Eh atas itu Oh my god. <laughs> Ayo jauh aja. Bolang eh uh, lagi. lagi. Perpati, okay. Pintara, okay. Op, Aduh, uh, satu lagi. merpati oke. Intara, oke. Apa lagi kita tuh? Kelalawar, satu lagi. Eh guru Perabap Eh, dan burung angkobil. Oh, enggak, enggak, enggak, oh, salah, salah ya? Uh, ini, eee, uh, kelelah. Burung hantu. Oke, okay, burung, burung hantu. Burung hantu. <coughs> nah, ya, kita lanjut lagi ya. ya. Oke. Okay. Eee, uh, kata kuncinya tadi apa? Darat. Uh -huh. Darat, laut. Udara. Udara, oke. Okay. Okay. Terus, eee, uh, kalau misalkan saya menyebutkan salah satunya. Ya. Yeah. Sebutin minimal lima hewan. Oh. Terus kalau misalkan dalam waktu 15 detik belum disebut squat jam ya. Ya oh, nggak? <laughs> oh my god. Oh, saya enggak. Oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Kata pujinya? Darat, darat, laut, udara. Darat. Darat. Pantai, domba, kambing, anjing. Eh kakak. Kakak. Ya squat <laughs> udah, udah, udah. Siap. Lanjut. Oke, okay, siap Kata kuncinya darat, ya. Laut. Udah, Oke. Uh, sebutin 5 hewan ya. lima hewan. Laut. Paus, hiu, uh, ikan badut, ikan barakuda, ikan tenggiri. Oke, okay, sip. Berhasil. Lanjut, lanjut. Darat. Kucing, anjing, tombak. Kambing Gagal ada lagi okay. Hid, 4 jam Gagal. lagi Oke okay, siap 10 kali Sudah? Lanjut enggak okay. Lanjut Lanjut okay. okay. Satu darat, laut, udara yeah. uh, Udara Lan, Raja Wali, Garuda, gagak, burung hantu. <SILENGALAN>